Maju, maju lo kepala ya, Yo, ya, yo, maju Ada mobil nomor. Itu kepala dalam waktu Itu kepala mobil dalam waktu Masa mati itu menurut ini Ini kejadian Mobil tanki meluncur dari atas pom bensin uh, mengenai kios kios kios di depan pom bensin dan mengakibatkan uh, konsleting listrik dan terbakar diperkirakan ada tiga orang tiga orang anak yang terkurung di dalam mobil uh, di dalam rumah tersebut sampai saat ini uh, baru satu yang diketemukan ini hey, mobil tangki mobil tangki meluncur Maju, <tuk> maju, maju <tuk> lo, lo, lo. Yo, yo maju. Ada mobil nomor. Itu kepala mobil mati, ada mobil dalam mati mobil jadi ada korban dalam nabat nabat nabat nabat itu nabat ya. Itu. Ya Allah. Kejadian subuh ini. Di depan pom bensin Plorayo, korban masih dipastikan dulu.